Aku percayakan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Terima kasih karena engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan anugerah kesehatan yang baik dan kebahagiaan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Meskipun dalam menjalani hidup ini, terkadang kami diliputi kesedihan dan rintangan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, terutama di saat-saat kami terjatuh. Engkau akan segera menopang kami, sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Ya Yesus, sebentar lagi kami akan memulai segenap aktivitas dan pekerjaan kami. Bimbinglah kami, umat-Mu, agar dapat terus berkarya dan melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu tumbuhkanlah rasa kasih dan semangat persaudaraan dalam diri kami masing-masing. Semoga segenap pikiran perkataan dan perbuatan kami hari ini seturut kehendakmu dan menyenangkan hatimu. Ya Yesus, kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Betapa kami ini adalah manusia lemah, yang seringkali dengan mudahnya jatuh ke dalam godaan dan dosa, oleh sebab itu kami mohon bimbingan roh kudus agar kami semakin mampu mengendalikan diri dan kami mampu menjadi pribadi yang senantiasa meneladani engkau, yaitu menjadi pribadi yang murah hati, rendah hati, suka menolong, mudah mengampuni, suka melayani, dan taat kepada Bapa. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kemudahan bagi kami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami secara layak. Mampukanlah kami juga untuk dapat berbagi rejeki dengan sesama kami yang berkekurangan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, di saat kami tengah menghadapi aman dan persoalan hidup, Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup kami dengan tenang dan optimis. Semoga kami senantiasa ingat bahwa engkau selalu beserta kami dan engkau akan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Engkau akan selalu membuka jalan bagi kami dengan caramu yang ajaib, sehingga kami dapat keluar dari setiap persoalan hidup yang melanda kami. Penuhilah kami dengan roh kudusmu, agar kami tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami. Ya Yesus, bahwa bersamamu kami akan mampu bertahan dan mampu melewati setiap badai hidup yang melanda kami. Kami percaya bahwa pertolonganmu selalu nyata bagi kami di saat kami tidak berdaya. Kami percaya bahwa berkatmu senantiasa menyertai kami, Dimanapun kami berada Dan kami percaya bahwa kasihmu senantiasa mengalir di sepanjang hidup kami Semoga kasih dan berkat yang kami terima darimu Dapat kami salurkan juga kepada saudara saudari kami Khususnya orang-orang yang kami kasihi Orang-orang yang hidup di sekeliling kami Dan juga mereka yang membutuhkan uluran tangan kami Ya Yesus, lindungilah kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit kematian, mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Patah karena segalanya jahat yang mungkin ditujukan orang lain kepada kami. Kami mohon ya Yesus, bantulah kami untuk menghilangkan sikap negatif yang ada di dalam diri kami. Kami mau menjalani hidup ini dengan lebih sabar, lebih ikhlas tanpa rasa dendam dan curiga. Semoga kami dapat bekerja dengan jujur dan adil dan penuh tanggung jawab. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam mencari nafkah dan kelancaran dalam pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk penipuan dan kesalahan kerja. Ya Yesus, di dalam namamu kami naikkan doa-doa ini Kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami Bila permohonan kami ini seturut kehendakmu Amin Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga